Baiklah para sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Imin akan memberikan informasi terbaru dan vitamin-vitamin bahagia nih Untuk kita semua, pecinta Lesti dan Bilar Ke kabar pertama kita awali dengan kabar yang sangat bahagia banget ya pastinya Dikasih semangat langsung oleh baby Eho. Wah, Masya Allah banget ya Muka-muka ngantuk Masya Allah ini digendong semalam oleh Bibi Indi ya luar biasa Mudah-mudahan BBL Selalu sehat dan Tentunya selalu bisa membanggakan Kedua orang tuanya amin Ini umbul banget ya pipinya Makin tentunya Pengen sekali warga konoha nyubitnya Gemes pasti bersabat, ya. Masya Allah makin ganteng Makin luar biasa Pokoknya Masya Allah Momen ini pun diunggah kembali oleh agung Lesti Team. Ada kalimat kansun juga yang dituliskan, Masya Allah. Bang, itu pipi, mau tumpah-tumpah, katanya itu Masya Allah banget ya. Memang pipinya abang L ini makin umbul banget ya, gerget pastinya, pengen nyubit. Hingga komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat. Ya, ini dari Akun Instagram, Ratina924 mengatakan, Candu banget videonya sampai aku zoom dan ulang-ulang terus Masya Allah, saking gemesnya Dan kita lihat juga ke komentar lain Diberikan dari akun Instagram asriani 977 mengatakan Tapi hidungnya tetap tinggi ya Biasanya ketarik pipi yang tembem Tuh persahabat, Masya Allah banget pokoknya Tentunya ini semangat banget ya Untuk selalu mendukung Leslar Karena setiap hari dikasih vitamin-vitamin bahagia Apalagi BBL yang semakin hari semakin aktif, semakin pinter, Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu dan selalu menjadi kebanggaan kita semua. Berikutnya, kita mampir ke fashionnya Bang L. Perhatikan tuh, langsung muncul aja nih, baju alt atau outfit yang dipakai oleh BBL. Ini merek Moschino, harganya bukan kaleng-kaleng, persahabat. Ini dibanderol seharga 2.880.140 rupiah Wow, Masya Allah banget ya Yang kemarin harganya fantastis Harga yang dipakai oleh BBL ketika digendong oleh Papa Bilar Ini mencapai di angka 10 jutaan lebih Ini luar biasa banget Mudah-mudahan berkah, barokah, dan selalu lancar rezekinya Kita lihat juga ke kabar berikutnya ini momen spesial banget nih, Papa Bilar Perhatikan ya Lagi mau menggendong Baby L yang sedang ada di dalam mobil tersebut bersama Bunda Lesti Ini sih kebahagiaan, Masya Allah banget ya Baby L akhirnya diajak jalan-jalan juga sama Papa dan Bunda Duh, Masya Allah banget Perhatikan di video ini tuh Baby L lagi digendong sama Papa Bilar, Masya Allah Inilah suatu kebahagiaan Suatu kebanggaan untuk kita semua, Alhamdulillah Mereka adalah orang baik Mudah-mudahan selalu mencontohkan kebaikan Dan selalu menjadi sasak inspirasi untuk banyak orang Dan dalam postingan ini, persahabat kita Atau warga konoha semuanya Pasti dibikin sublog dengan Bunda Lesti Kejora Perhatikan bersama di video ini Bunda Lesti Kejora keluar dari mobil Dengan penampilan yang sangat luar biasa Body goals yang sangat tentunya membuat kita Tentu persahabat yang bangga banget Alhamdulillah Bunda Lesti juara penampilan sangat cantik Sangat menarik masya Allah Hingga tentu Semua salvak dengan badannya Bunda Lesti Yang sekarang tak Makin langsing Persahabat yang Masya Allah luar biasa pokoknya Momen ini pun diunggah kembali oleh akhlas, Banyak sekali tanggapan komentar Banyak respon yang diberikan yakni dari akun Uhtiju mengatakan di kolom komentar Cius itu bunda satu anak kok bodinya katanya tuh wow luar biasa banget ya ada juga komentar lain diberikan dari akun Hartinit underscore mengatakan Masya Allah bondinya bunda El makin langsing aja katanya ya luar biasa banget memang tertuju di postingan video ini kepada bunda Lesti kejora yang semakin hari Penampilnya sangat luar biasa Dan kita juga dibikin salvok dengan mobil para sahabat, ya. Apa mungkin itu hadiah dari Kaurudis Salim Apa mungkin mobil baru yang dibeli oleh Papa Bilar? Masya Allah pokoknya berkah dan berkah selalu nih. Perhatikan tuh Lucu banget nih mobilnya Katanya itu luar biasa banget ya Hingga komentar pun banyak Yang tentu diberikan oleh para sahabat Dari akun Ningsih Ningsi Mengatakan kayaknya ini hadiah dari Wah Rudi Salim nih buat Abang El jalan-jalan Katanya tuh ada yang bertanggapan Bahwa mobil tersebut hadiah dari Korudi Salim Wow masyarakat banget Dan untuk harga mobil tersebut juga Bukan kaleng-kaleng Itu dibanderol Kisaran harganya 400 jutaan Persahabat ya tuh Kita lihat di komentar yang diberikan oleh Ali topan 111 satu, satu, satu, satu, Harganya mehong Sekitar 400 jutaan Wow, luar biasa banget ya Mudah-mudahan saja tentunya Bunda Leslie dan Bapak Billar selalu bahagia Dan rumah tangganya langgeng dan selalu diberikan kesehatan Berikutnya kita mampir ke unggahan Rizalim Khodo Rizalim juga mengunggah sebuah postingan foto yang sama yang diunggah oleh Bapak Bilar Wow, luar biasa banget ya tim Leslar Kini makin kuat, mudah-mudahan dipegang oleh Khodo Rizalim bisa berkembang dan bisa sukses Amin Kita lihat juga di kolom komentar Ada tanggapan dari Papa Bilar Papa Bilar mengatakan di kolom komentar Ah kagak ngajak ngajak nih Katanya tuh Aduh cute banget ya Papa Bilar Selalu saja membuat kita ketawa bahagia Kita masih menunggu kabar dan kejutan terbaru selanjutnya Joinin kemana-mana Tetap stay tune Dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate Dan terhangat selanjutnya